Allahumma wa marakatuhu. الله أكبر الله شهد أن محمد رسول الله. شهد محمد رسول الله. أن محمد رسول الله. heal ala ala ala ala Allah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wa kafa min niam wa billahi Wa subhanallah anna sayyidana wa habibana wa maulana muhammadan subhanallah wa subhanallah Allahumma subhanallah wa sallim wa subhanallah ala subhanallah muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du subhanallah wa subhanallah wa wa wa wa wa wa قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واطيعوه لعلكم ترحمون Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala perintohnya dan menjauhi segala lagangnya. Takwa akan timu hasil natijahnya setelah ime kita kuat dan pemehme kita betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian hari ini adalah hari yang ke-30 bulan Ramadhan tahun 1444 Hijrah merupakan hari yang terakhir kita berpuasa pada tahun ini walaupun sebahagia dari negara-negara Islam, umat-umat Islam sudah pun berhaya dengan mengucap takbir, salat, id dan ziarah di antara satu sama lain. Sebahagian negara, termasuknya negara kita masih lagi berpuasa untuk menyempurnakan Bilangnya 30 hari Yang mana Nabi SAW Pernah Cerita juga di dalam Hadisnya Jika Dilindungi awal Pada hari melihat anak bulan Maka hendaklah kamu Sempurnakan Bilangnya puasa kamu Genapnya 30 hari Maka Alhamdulillah Kita berpuasa pada hari ini Adalah menyempurnakan bilengi dan amal dengan ajaran Islam kerana kita mematuhi apa yang diaklan ataupun yang diberitahu perakat oleh ketua ataupun pemimpin Islam di negara kita bahawa kita sempurnakan bilengi posa di samping itu ikhwah hadirin hadirat yang dikasihi sekalian kita hari ini walaupun akhir Ramadan besok hari ataupun boleh dikatakan juga setelah matahari jatuh pada hari ini berarti kita masuk di dalam suasana bulan syawal Ramadan akan berpisah dari kita dan akan datang semula pada tahun hadapan tapi kitalah yang Allah Subhanahu SWT sudah takdir Sama ada boleh bertemu dengan Ramadan pada tahun depan Ataupun Ramadan hari ini sebagai Ramadan yang terakhir di dalam hidup kita Oleh itu Ramadan yang berlalu Selama sebulan genap Yang menjadi sebagai tetamu kehormat Yang berada bersama dengan kita dan kita merasa bahawa Apa yang kita usaha di dalam bulan Ramadan Memberi arti kepada kita Tak banyak Maka sikit lah Butung dan laba yang sangat banyak Bagi orang yang berusaha sejak daripada awal detik Ramadan Setelah dia mengetahui bahawa Anak bulan Ramadan sudah jelmo Ataupun sudah timur Zahir Maka Dengan tersendiri Orang yang ada jiwa bersih Dia bergembira dengan kedatangan Ramadan Sebab itulah Orang-orang Islam kita Apabila saparnya bulan Ramadan Sebelum pada tu lagi Mereka bersedia Ataupun bersiap sedia Untuk menyambut Ramadan Dengan pelbagai amal ibadat ta'at, patuh dan jang letih, ta'orok walaupun sikit sebanyak yang memberi uh, apa na, letih lesu kepada tubuh badan, tapi tidak dikira sebagai satu berbenih ataupun satu parak oleh kerana kita buat adalah kerana Allah cuba kita perhati hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian apa yang kita usaha di dalam hidup kita, semuanya memberi arti yang sangat mendalam. Kita berdiri semaye begitu lama setolak tarawih. sama ada semaye lapar rakaat ataupun pun semaye dua puluh rakaat, semuanya memberi arti munajak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendengar Al-Quranul Al Karim sejak daripada awal suratul fatihah sampainya suratul nas bagi orang-orang yang iltizam istiqamah yang setiap malam dan setiap hari dia berusaha untuk mendapat kelebihan yang ada pada bulan ramadhan maka orang itulah orang yang berjaya itulah yang diharapkan bahawa La'allakum tuflihun Mudah-mudahan kamu berjaya di dalam kehidupan kamu Di samping itu ikhwah yang dikasihi sekalian Kita apabila baca ayat-ayat Berhubungi dengan puasa Ramadan Yang Allah Ta'ala firmannya La'allakum tattaqun La'allakum yarshudun satu getuh saya daripada ayat-ayat hubungi dengan fardu puasa Ramadan Allah Ta'ala ceritanya mudah-mudah kamu bertakwa mudah-mudah mereka itu mendapat petunjuk daripada ayat-ayat inilah memberi semangat kepada kita apa yang kita sudah pun beramal sapa hari akhir Ramadan hari ini kita sendiri boleh nilai prakmen dan boboh merka kepada kita sendiri Kita berjaya ataupun kita tak berjaya Setiap orang percaya dan yakin dengan diri dia sendiri Sama ada dia usaha sedikit ataupun dia usaha banyak Kita tidak perlu tanya orang dan tak perlu kita royak amalah-amalah yang kita dok buat gapo Gaparatik di dalam bulan Ramadan Setiap orang Allah sudah pun catat Di dalam buku Malaikatnya Melalui usaha baik kita Sama ada niat Aziz Percakapan Perbuatan Amalah yang kita buat Semuanya sudah pun dicatat di dalam buku Malaikat Kita akan boleh melihat Perkara-perkara ini setelah kita dibangkit di akhirat kelab. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian. Ingin saya kemukakan beberapa nuktoh ataupun cut cutsamkan yang saya fikir boleh jadi ini adalah suatu perkara yang boleh menjadi semangat di dalam hidup kita dan akan menjadi usaha yang berterusia Apabila kita keluar dari Ramadan ambil pengajaran daripada Ramadan yang pertama sekali takwa kepada Allah yang Allah Taala firman la anlakum tattaqun yang kedua sabar dan tekun tidak merasa jemu dan malah yang ketiga rajin dan semua hal kebaikan Terutama sekali dalam hal amal ibadat baca Al-Quran dan seterusnya yang keempat hayapa baik melalui kita berdoa yang kita minta semua tu adalah kebaikan untuk diri kita keluarga kita dan masyarakat kita dan kita harap juga Allah akan kabul akan terima amal-amal yang kita buat ini adalah kita sedar sendiri ketika kita sembahyang berdoa sama ada dalam sujud kita dalam suju doa kita kita harap mudah mudahnya Allah taala tidak mensia-siakan amalan dan usaha yang kita buat sampai ke akhir Ramadan yang kelima daripada daripada Ramadan juga ia akan jadikan kita sebagai orang yang bersih hati dan perasae aka fikiran kita patu kita boleh ganti benar-benar otak molek di dalam hidup kita dengan kita ganti perkara yang soheh, yang betul. Kita jangan ada, -ada lagi perkara-perkara yang buruk, cema, pergengir yang tidak betul, perangai yang tak baik, kelakuan yang tidak senonoh dan sebagainya. Kita minta supaya Allah Ta'ala beki hidup kita seperti mana? Nabi ajar satu doa kepada kita wa aslih lana sya'nana kullah. Baikkanlah urusan kami semua ya Allah. Berarti kita minta dengan penuh haya'pare Allah Taala akan baikkan cara hidup kita yang selama ini boleh jadi kita sendiri tahu katanya apa yang tak molek, apa yang tidak senonoh, apa yang perlu kita baikkan. Maka daripada Ramadan inilah kita harap mudah-mudahan Allah akan bekki cahaya hidup kita sedikit demi sedikit. Patut perlu kepada kesedaya adanya sanuk adapun ataupun cit sanuk yang mesti kita kena wayak kepada diri kita semua katanya gapo kita perlu bekki? Itu adalah menunjukkan bahawa Allah Taala kasih dan cinta kepada kita. Yang kelima, yang keenam berazam tidak akan melaku sebarang maksiat dan kesalahan. Memang kita mengaku bahawa kita manusia biasa. Ada salah dan ada silap. Tetapi kesilapan, kesalahan yang kita buat hal pal-pal maridah, wajadilah satu pengajaran yang kita sendiri pakak duk minta ampun di dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan itulah kita takut nak buat dosa sebab kita robah hati khawatir, takut-takutnya rugi ataupun kurangnya pahala puasa yang kita duk buat maksiat sama ada sengaja ataupun tidak sengaja tapi selepas daripada Ramadan buka arti musim untuk kita kembali kepada dosa semula tapi hendaklah kita berhati-hati jangan kita sengaja buat dosa sebab Allah ra yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man Allah taala nak ampun kepada siapa yang dia kehendak dan dia nak azab siapa yang dia kehendak kita takut-takutnya termasuk di dalam golongi orang yang Allah Ta'ala raya katanya dia nak azab orang yang dia akan hadap. dia tidak ampun dosa wal'iyyazubillah sebab itulah kita kena doa azayah seorang walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun Allah firman di dalam surah Al-Imran iaitu orang yang tidak berterusan di dalam dosa sedangkan mereka tahu katanya itu adalah kesalahan dan kesilapan ataupun dosa maksiat. Jangan kita taning buat dosa dalam hidup kita. Yang ketujuh kita tamah semangat baik untuk menghadapi masa depan yang tidak tentu apa yang akan berlaku. Maknanya kita di dengan Allah SWT. Ya Allah, hayat menjadi semangat kepada kami apa sahaja yang berlaku di masa depan sama ada yang baik ataupun yang tidak baik yang baik kita kena syukur banyak yang tidak baik Alhamdulillah itu adalah ujian yang Allah Ta'ala boleh jadi nak uji email kita untuk nak angkat setakat mana kau kita boleh sabar dan memang perkara yang ada di masa hadapi tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Taala. maka kita harap mudah-mudahan hidup kita ni bertambahnya semangat baik untuk menghadapi rintangan ataupun benda-benda yang kita akan pacar di masa depan, sama ada baik ataupun tidak baik yang ke lapir siam dan Al-Quran Artinya posa yang kita sedang-sedang posa setiap hari Dan termasuk juga posa-posa sunat selepas daripada Ramadan Sampai ke Ramadan tahun depan Begitulah juga Al-Quran Yang selalu kita baca Setiap awal azan dan sudah pun laksanakan keazaman dia Baca Al-Quran khutam Sekurang-kurangnya satu kali khutam bagi orang yang boleh khotir Qura'i... ...sebuah sama ada dia baca di dalam semayah... ...ataupun luar semayah... ...Alhamdulillah. Maka kita jangan lupa... ...selepas daripada ni... ...kita taniang... ...baca sokma-sokma Qura'i... ...walaupun sedikit sehari... ...tidak sama dengan bulan Ramadan. Begitulah juga puasa... ...yang dikatakan puasa wajib... ...di dalam bulan Ramadan dan posa sunat sama ada hari Isnain hari Khomi hari tiga belah, empat belah, lima belah hari-hari tertentu di dalam masa setahun, yang adanya kelebihan tertentu, kita jangan pelan, ini adalah suatu perkara yang penting, yang akan menjadi nur cahaya di dalam hidup kita terutamanya Allah Ta'ala haisid, fisid kepada puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat minta syafaat daripada Allah SWT kepada kita semua yang kesemilai mendekatkan kita dengan agama dan bertambuh kesedari hidup sebab Ramadan dia pau kita, tayik kita supaya kita lebih dekat dengan Allah iaitu kita berasa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran-ajaran agama. Sebab tu bila kita rasa dan yakin bahawa agama inilah sebagai ubat untuk wujud kita bersih, molek, jujur, akhlak mulia betul dengan cara yang diatur oleh Allah dan rasulnya. Maka dengan mendekatkan diri kita dengan agama dan bertambah kesedaran dan hidup ni kita dengan tersendiri Allah akan beri kepada kita perkara-perkara yang baik. Ingatlah Allah Taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah tidak akan ubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Yang, ke yang terakhir, iaitu yang ke-10, menyesal. Di atas kesalahan yang dahulu sebelum ini. Dan akan bina diri dengan ajaran agama dan ilmu yang dapat memajukan hidup masyarakat dan negara. Ini adalah menunjukkan bahawa kesedaraan kita dan penyesalan kita hak dulu-dulu hak lepas-lepas mari dah kalau lah benar-benar kita bertaubat dan kita kembali kepada ajaran Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah kita harap mudah-mudahan Allah buai habis dosa-dosa yang telah lepas tapi yang baki lagi iaitu kita sesama manusia sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian esok adalah hari raya Sebab hari ni hari yang terakhir Ramadan. Marilah kita pakat pasal niat kita. Azai kita wimaah kepada setiap orang. Sama ada dia mari minta maaf ah, ataupun dia tak jumpa dengan kita tak mari minta maaf. Ah. Tapi balik kita hendaklah semua setiap orang Islam pakat wimaah semua di atas kesalahan kesilapan sesiapa sekali pun, tu kita kena pakai redha bahawa hidup kita ni adalah adanya salah dan silap lepas tu orang, -orang silap dengan kita kita kena maaf dan keampunan kita yang salah dengan mana-mana orang jangan malu kita sebut minta maaf jangan malu kita sebut Jangan wiado dalam hati walaupun sikit silap salah dan denai sebab perkara-perkara ni ia akan berkesan di dalam hidup kita sampai ke akhirat tulah kita kena dok gerung sokmo kena dok pikir sokmo perjalanan hidup kita selepas daripada dunia kita akan pergi berhenti sebetulnya di dalam kubur, lebih panjang masa dia daripada dunia ni puluh-puluh ratus kali ganda. Kita mari ke dunia sebetulnya. Ini puluh-tujuh puluh tahun, tapi kita kena pergi duduk di dalam kubur beribu-ribu tahun. Selama mana dunia tak kiamat, maka selama itulah tempat sementara, iaitu kubur apatah lagi kita akan dibangkit di akhirat setiap orang Islam yakin katanya dia akan dibangkit daripada kubur wa annallaha yaba'athu man fil qubur Allah akan bakit orang yang ada di dalam kubur maka kita akan berhimpun di padang mahsyar untuk menerima balasan masing-masing maka duduk di kita sendirilah nak cuci tak cuci Bersih tak bersih ataupun masih dok ada lagi benda-benda yang kita dok buat hak sakut dengan Allah, hak sakut dengan manusia sapaka kita duduk bersama di padang mahsyar. Tulah yang Allah Taala firman di dalam satu ayat waqad khaba man hamala zulma rugilah Orang yang piku ke zalim Ataupun orang yang bawa Kesalahan dosa sila salah Sama ada diri dia dengan Allah Ataupun dia dengan sesama manusia Rugilah orang itu Kena duduk piku dosa Sampai ke hari kiamat Marilah Kita perhati satu nasihat Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia menyebut Hasibu anfusakum Qabla an tuhasabu Hendaklah kamu hisap Diri kamu Sebelum kamu akan dihisap Jadi kita Kira mengira Jadi suduh setiap hari Belum pada kita nak tidur malam Setiap malam Jadi cuci semua Tiap-tiap kara kita dengan Allah Kita dengan sesama manusia Kalaulah kita mati takdir katanya hari ini sebagai hari yang terakhir dalam hidup kita insyaallah kita yakin bahawa kita berjumpa dengan Allah illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang berjumpa bertemu dengan Allah dengan hati sempurna ataupun hati yang bersih suci بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Alhamdulillahillahi ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan wa, wa iya azawajal, Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah dan akhawat yang ikut serta di dalam salat jumaat pada hari ini, marilah kita pakat bertakwa kepada Allah dan marilah kita pakat muhasabah diri kita supaya kita baik jadi orang saleh dan bukan hanya soleh saja kita ni di dunia Kita kena jadi juga orang musleh Musleh ni artinya Orang yang usaha nak baik diri dia Dan nak baik masyarakat Terutama sekali Sangkum kita yang perlu kepada baik Cuba kita pejabat mata Gambar katanya gapo yang kita nampak Sangkum kita Yang kita berasa nak baik Dan boleh jadi Dari sangkum orang lain nampak kita pun orang berasa nak bekki kita kita nampak orang kita berasa nak bekki maka amalan bekki membekki ni adalah amalan soleh pakak-pakak nasihat pakak royak pakak sapa kita nak gi kumheng, nak gi zoning orang tak mungkin sama sekali ataupun kita nak gi paksa orang tak mungkin sama sekali tapi kita wayak kepada orang Melalui nasihat Tunjuk ajar Dan beri ilmu ke sedari. Maka kita harap mudah-mudahan Kita sudah pun jalan tugas Sepertimana Nabi dan para rasul Sudah pun sapa ajar dia Kepada umat Maka kita semua ni adalah Orang yang terima saka Nabi Maka kita terimalah Walaupun sedikit saka Nabi iaitu pakat nasihat kepada diri kita sendiri aku kena jadi orang baik kena jadi orang soleh kena jadi orang yang baik hidup di dunia sesama manusia lebih-lebih lagi kita dengan Allah Subhanahu wa dan hari jumaat sebagai hari akhir Ramadan memang satu hadiah yang Allah Taala bagi kepada kita berhimpunnya kebaikan -ke. kebaikan -ke Ramadan dan kebaikan -ke yang ada pada hari Jumaat. Banyak perkara-perkara yang menjadi kelebihan fadilah. Terutamanya, kita berselawat ke atas Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi. Ya ayuhal amanu, sallu wa alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal Amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal Mushrikin, wa dammir a'da al din wa ahlikil kafarat wal mulhidin ya rabbal alamin Allahumma wahid sufufal al muslimin Allahumma ansuril mustadhafina fi kulli makan ya rabbal alamin Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين